Bismillahirrahmanirrahim Rabi shodri wa amri wahli uqad damir yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Anda telah memasuki video berseri materi PPKN kelas 12 Bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara part 2 Pada bagian pertama, kita telah membahas tentang acuan standar dan cara pandang dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kemudian, pada sajian kali ini kita akan mengupas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Saya awali dengan sebuah persepsi agar kita lebih memahami mengapa HAM itu perlu diatur dan ada penanggung jawabnya. Mari kita flashback sebentar. Saat Indonesia sebelum merdeka, bahkan sebelum dijajah itu sudah makmur dan sejahtera. Yaitu pada masa kerajaan. Dikarenakan Indonesia kaya akan alam dan budaya, negara-negara penjajah melirik bangsa kita. Kemudian mereka ingin memiliki dan menguasai apa yang kita miliki dengan cara apapun. Mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan. di mana itu adalah perampasan akan hak seseorang atau kelompok orang. Beratus-ratus tahun lamanya kita dijajah. Rakyat Indonesia dengan segala kekuatan yang ada mengusir para penjajah tersebut. Mengapa kita berani mengusirnya? Karena kita punya dasar yang sudah ada sejak nenek moyang kita, yaitu menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan rasa kemanusiaan itu telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Kemudian daripada itu, supaya negara Indonesia benar-benar merdeka -benar maka diperlukanlah sebuah aturan untuk mengatur warganya, baik secara personal atau individu, maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan itu dibentuk karena sudah terjadi kesepakatan antara individu dengan negara, bahwa individu menyerahkan hak-haknya untuk diatur oleh negara. Penyerahan akan hak-hak individu terhadap negara untuk mengaturnya, kemudian melahirkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Hukum hak asasi manusia itu terdiri dari dua unsur pembentuk, yaitu individu atau kelompok sebagai pemangku hak, dan negara sebagai pemangku tanggung jawab. Pada skema tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia ini, kita bisa melihat bahwa kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam hak asasi manusia itu hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain. Individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan seperti halnya negara. Oleh karena itu, negara di sini sebagai pemegang kekuasaan atau sebagai pemangku tanggung jawab tidak memiliki hak seperti individu atau kelompok akan tetapi hanya memiliki kewajiban Kewajiban negara tersebut yang menjadi tanggung jawab negara baik itu melindungi, menghormati, maupun memenuhi Indonesia sebagai salah satu negara pihak anggota PBB yang telah ikut menandatangani DUHEM atau Deklarasi Universal Asasi Manusia serta meratifikasi berbagai kovenan internasional terkait asasi Manusia menegaskan bahwa berkomitmen terhadap tanggung jawab negara melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Asasi Manusia setidaknya ada empat pasal yang pertama adalah pasal 2 yang kedua adalah pasal 8 Yang ketiga adalah pasal 71 Dan yang keempat adalah penjelasan dari Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Paragraf ketiga Apa isi dari pasal-pasal tersebut? Misalnya pasal 8 berbunyi bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia Terutama menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pasal 2, pasal 71, dan paragraf 3, coba silakan bisa dicari apa isi dari pasal tersebut. Jika negara tidak menjalankan tanggung jawabnya atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajibannya, maka disitulah negara-negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atas tanggung jawab yang diembannya terbagi menjadi dua yang pertama adalah by commission atau intervensi di mana pelanggaran negara karena tindakan negara yang melakukan tindakan langsung intervensi atau turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya untuk dihormati Misalnya, pembunuhan sewenang-wenang. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban menghormati hak orang hidup. Kemudian yang kedua adalah by omission atau pembiaran. Di mana pelanggaran negara itu karena pembiaran. Terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Misalnya, membiarkan sekolah rusak membiarkan pelayanan publik yang buruk dan lain-lain. Contoh lainnya misalnya membiarkan konflik antar warga, negara tidak mengambil tindakan hukum atas penyerangan yang dilakukan satu kelompok terhadap kelompok lain dan pembiaran-pembiaran yang lainnya. Selanjutnya mari kita kupas pelanggaran ham dan pelanggaran hukum itu sendiri. Pelanggaran ham adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang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 Ini telah termaktub dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari pengertian ini, setidaknya ada lima unsur suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Yang pertama adalah perbuatan. Yang pertama adalah bentuknya. Bentuknya adalah berupa perbuatan atau tindakan. Kemudian unsur yang kedua adalah subjek atau pelaku. Baik pelakunya itu atas nama seseorang atau atas nama kelompok termasuk aparat negara. Unsur yang ketiga adalah objek atau korban. Baik itu korban atas atas nama seseorang atau kelompok orang Unsur yang keempat adalah syarat material satu atau perbuatan Di mana perbuatan itu dilakukan sengaja maupun tidak sengaja Atau kelalaian secara melawan hukum Unsur yang keempat yaitu syarat material satu atau perbuatan Di mana perbuatannya itu melawan hukum Baik itu mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut dan unsur yang kelima adalah syarat material kedua atau legal standing di mana tidak dapat di tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan sebuah pelanggaran HAM apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut selanjutnya adalah pelanggaran hukum Hukum adalah peraturan, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, untuk mengatur kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat sanksi yang bersifat memaksa. Kemudian, pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun tingkat daerah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang atau kelompok orang yang melanggar hak asasi manusia termasuk bagian dari pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum ini, jadi pelanggaran hukum ini lebih luas dari pelanggaran HAM. Dengan kata lain, pelanggaran HAM ini termasuk bagian dari pelanggaran hukum. Sehingga dapat dikatakan apabila seseorang atau kelompok itu telah melakukan pelanggaran HAM, otomatis telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Pelanggaran hak warga negara adalah akibat dari pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri Ingat, tadi ada dua unsur pembentuk hak asasi manusia yaitu negara dalam hal ini adalah pemerintah maupun warga negara itu sendiri baik sebagai individu maupun kelompok untuk memudahkannya, perhatikan gambar berikut gambar satu, menurut anda, ini gambar tentang apa? ya, gambar satu ini adalah ada salah seorang anak sedang mengemis di jalan raya mungkin anda juga pernah didatangi oleh pengemis yang meminta sumbangan atau yang sedang ada di jalan raya Anak jalan atau pengemis ini merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan hanya secara utuh Menurut Anda, hak apa yang tidak diperoleh oleh anak ini? Anak tersebut telah melanggar haknya yaitu pada pasal 27 ayat 2 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Barangkali Anda mempunyai pemikiran bahwa pada gambar satu tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara yaitu pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan gambar yang kedua menurut anda itu gambar apa? dan ini pernah viral pada masanya ya, ada dua orang pelajar sedang mengendarai sepeda motor yang tidak taat pada aturan dalam hal ini mereka telah melakukan pengingkaran kewajiban warga negara mereka telah melanggar peraturan lalu lintas seperti gambar yang ada Gambar yang kedua ini, yang pertama mereka tidak memiliki SIM, yang kedua mereka tidak menggunakan film. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah pelanggaran hak cipta, misalnya pembajakan terhadap software, maupun plagiasi terhadap karya orang lain, dan contoh lainnya. Setelah kita mengetahui pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan kita telah melihat beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Yang pertama adalah sikap egois Sikap egois adalah terlalu mementingkan diri sendiri Jika mementingkan diri sendiri itu boleh Namun terlalu mementingkan diri sendiri itu yang tidak boleh Sikap egois ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara mangkir dari kewajibannya. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala caranya untuk memenuhi hak-haknya dengan cara melanggar hak orang lain. Faktor yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya sendiri. Pelaku tidak mau tahu bahwa Orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Atau pun yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Apalagi kita hidup di Indonesia yang multikultural, yang prular akan perbedaannya Faktor yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan Dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku Baik itu kekuasaan yang ada di pemerintahan maupun bentuk kekuasaan yang lainnya yang ada di masyarakat Misalnya kekuasaan yang ada pada perusahaan Apabila pengusaha tidak memperdulikan hak-hak burunya, dapat dikatakan bahwa itu termasuk melanggar hak warga negara Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Faktor yang kelima adalah ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Faktor yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, namun bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan atau cybercrime. Anda tentunya pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dari jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kalau kita dulu mendengar mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah lagi yaitu jempolmu harimaumu. Artinya marilah kita selalu bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian bagaimana? Upaya pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah Dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Nah Berikut ini adalah upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang lain, Memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum Dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum Yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga negara Mengoptimalkan peran lembaga negara misalnya KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Komisi Nasional Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Indonesia atau KPAI Dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah Yang keempat adalah peningkatan pengemasan dari masyarakat dan lembaga politik Yang kelima meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara Kemudian yang keenam adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara Dan yang ketujuh adalah meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat Meningkatkan kerjasama yang baik atau harmonis antar kelompok dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang punya fungsi utama untuk menegakkan hukum. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain sikap tersebut dapat anda lakukan baik itu di lingkungan keluarga lingkungan sekolah lingkungan masyarakat maupun lingkungan berbangsa dan bergara supaya menjadi masyarakat yang harmonis nah setelah kita membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara mulai dari penyebab sampai kepada upaya penanganannya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mekanismenya untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seluruh hak asasi manusia warga negara Indonesia diatur perlindungan, pemenuhan, dan penegakannya melalui peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya berdampak pada adanya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, namun juga mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM itu sendiri. Pada skema ini terdapat tiga mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM baik itu melalui litigasi judicial review maupun non-litigasi litigasi atau proses hukum adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang diatur menurut kitab undang-undang hukum acara pidana atau di mana kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses penyidikan penuntutan dan persidangan di pengadilan selain kitab Kuhap tersebut Penyelesaian melalui litigasi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana kasus-kasus diajukan melalui pengajuan gugatan korban dan diselesaikan dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam litigasi ini juga dikenal penyelesaian pelanggaran HAM melalui Hukum Acara Tata Usaha Negara untuk pelanggaran HAM dalam keputusan aparatur negara. Pada proses litigasi tata usaha negara ini dikenal sebagai penuntutan class action. Kemudian mekanisme yang kedua adalah melalui judicial review Judicial review itu dilakukan dalam rangka meninjau kembali peraturan perundangan yang ada Judicial review melalui mahkamah agung jika yang diajukan adalah peraturan perundangan undang di bawah undang-undang Namun jika yang diajukan adalah undang-undang maka yang meninjaunya adalah mahkamah konstitusi Kemudian mekanisme yang ketiga adalah melalui non-litigasi Non litigasi ini adalah di luar proses persidangan baik itu melalui arbitrase, mediasi, maupun pelaporan perbedaan antara mediasi dengan arbitrase adalah jika mediasi itu pihak ketiga adalah sebagai mediator yang bertugas sebagai penengah atau memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan saja namun jika arbitrase itu adalah pihak ketiga sebagai arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan kemudian pelaporan dalam hal ini di Indonesia jika ada suatu pelanggaran HAM, bisa melalui non-litigasi yaitu pelaporan baik itu melalui Komnas HAM, Ombudsman, KPAI, maupun Komnas Perempuan. Ingat, Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memiliki fungsi melakukan monitoring, pengawasan, atau pemantauan terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM, baik yang dilakukan melalui litigasi maupun judicial review. Selain itu, Komnas HAM juga menjalankan fungsi penyidikan atas pelanggaran HAM yang berat yang hasil penyelidikannya itu diserahkan kepada kejaksaan agung. Fungsi itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM berat adalah misalnya tragedi 65, ada lagi misalnya kasus penimbakan misterius atau Petrus pada tahun 1981 sampai 1983. Kasus, kasus pelanggaran ham berat lain misalnya Tanjung Priok pada tahun 1984 dan kasus pelanggaran berat lainnya ya mari kita simpulkan sebelum kita akhiri bahwa perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran ham apabila memenuhi lima unsur yang pertama adalah bentuk yaitu perbuatan atau tindakan itu sendiri Kemudian subjek atau pelakunya Baik itu seseorang atau kelompok termasuk aparat negara Kemudian ada objeknya yaitu korbannya Baik itu seseorang atau kelompok orang Kemudian unsur yang keempat adalah syarat material satu Yaitu berupa perbuatan Baik perbuatan itu yang sengaja maupun tidak sengaja Yang melawan hukum Bentuknya bisa mengurangi, menghalangi, membatasi maupun mencabut Kemudian syarat atau unsur yang kelima adalah syarat material 2 atau legal standing di mana tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku kemudian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah sikap egois yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang ketiga sikap intoleran atau tidak toleran yang keempat penyalahgunaan kekuasaan yang kelima ketidaktegasan aparat penegak hukum dan yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi kemudian ada upaya untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pingkaran kewajiban warga negara yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi itu ditegakkan kemudian mengoptimalkan peran lembaga negara kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik kemudian meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik kemudian meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok maupun golongan. Dan yang terakhir tadi kita telah membahas mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran ham, di mana ada tiga opsi. Yang pertama adalah litigasi atau proses hukum, yang kedua adalah judicial review. Dan yang ketiga adalah non-litigasi atau di luar proses persidangan. Terima kasih, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam Pancasila. Maturnuun.